你說我可以,我可以在前面剪 <笑> <不用不用, 繼續繼續。笑> gua banyak betul 那些人說拿硫磺森在那裡冒蛇 哈哈哈哈<笑> OK alai tu oi oi oh, oh, oh swipe lagi gila ah, ni ha you want life pun boleh ini asing s e n g kalau you mahu lah om zi li ah jangan gentar om zi li aku boleh cut ke mah ng boleh kan boleh cut jangan takut jangan takut jangan takut yo Alright guys, so kita baliklah. Sekarang sudah pukul 2. Oke, okay, so ini asing ha dengan Pida. Dia tak cukup pancing lagi. Dia nak pancing udang pula. So, dua dua orang ha pancing udang. 3 jam kita tengok ha dia pancing hasil dia macam mana. Satu kolam tiga orang saja ada pancing satu. Dan mereka Belakang ni semua ikan-ikan ikan. Kita sudah pancing ikan tadi So hari ni punya kita pancing semua yang ada di sini Ikan kita pancing, udang pun kita pancing Baik kita tengok lah Wanda iji lah Okay, udang pertama Ini kita dapat punya jalan lebar ah karena jalan-jalan wah Pesat pada Cepot bukan saya. Boleh ikat ekor dia. Dia macam cowboy ah bang. Aduh. Tadi sekali lagi. Hai. Kali sekali lagi. Menang ah, menang. 2 hours later. Hey guys, so cukup masa ah. Ini siapa punya? Asing, ha, ini asing punya asing. Bapa ekor, ha. tadi sudah bocor tu jaring sudah lari sikit Nanti kena klaim balik. Ha, ini jackpot, <laughs> <Checkboard>. jackpot. <laughs> <Checkboard. laughs> ini paling besar satu kolam. Wah, ini banyak sikit ah. Ini peter punya. So, mantap, mantap. Okaylah, so ikan dah pancing, udang pun dah pancing. Sekarang kita nak tungguan balik lah. Jangan lupa, jangan jangan